Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada kembali di Fatihvi hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Lesti Gejora dan Rizky pilar.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 Baiklah persahabat, untuk mengawali kabar terbaru di siang ini kita mendapatkan kabar spesial nih persahabat ya, disimak dan diperhatikan di unggahan ini ini adalah momen ketika keluarga besar Leslie Kejora memberikan surprise kepada AAB ini yang sedang berulang tahun, ini video lama nih persahabat ya, tetapi di postingan ini, kita salvok dengan kamarnya AAB ini. di situ ada Logo klub sepak bola MU Manchester United nih persahabat ya, wow, bikin osos panas dingin tuh. Beda dukungan nih persahabat ya. Nanti abang El besar ikutan dukung bola mana ya kira-kira. Aduh, pokoknya bahagia sekali ya tuh terpantau terlihat. Kamar Ab ini di situ tim kesayangannya adalah Manchester United. Sama dengan Bunda Lesti Kejora, Masya Allah, pokoknya happy banget ya melihat keluarga yang sangat harmonis, keluarga bahagia, luar biasa. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga besar, selalu sehat, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Postingan ini pun direpost kembali oleh akun Abang underscore L Ada kalimat caption di sini: "Masya Allah, tabarakallah, keluarga harmonis, keluarga panutan." akur sejahtera sentosa pokoknya mah kamar AAB ini bikin osas panas dingin beda dukungan nanti abang besar ikutan dukung bola mana ya itu persahabat hingga banyak juga tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini dari akun Instagram Dewi Dimi 2 mengatakan di kolom komentar AB ini makin-makin aja ya BTW happy milat ya A. Barakallahu fi umrik Sehat-sehat selamat dunia akhirat Katanya tuh Hingga ada komentar nih bersahabat dari Abang L Video lama sambil emot ketawa tuh bersahabat ya Walah nggak tau nih bersahabat ya Sahabat Leslar ini adalah video lama Tetap kita support yang terbaik Kita bahagia melihat keharmonisan dari keluarga besar Bunda Lesti kejora Masya Allah Dan berikutnya juga persahabat Getasima Di ungan terbaru vitamin bahagia akhirnya muncul juga lewat postingan Kak Rivi nih Yang memposting foto barang Abang Fatih Terpantau persahabat Abang El sedang tertidur pulas ya, Masya Allah Kata Kak Rivi Hey baby roti sobek Katanya tuh Aduh Masya Allah si embul Dan sangat-sangat menggemaskan Kita simak juga di slide berikutnya Di slide kedua Kak Rivi mengunggah video dengan Abang Fatih Aduh Abang Fatih sudah bangun tuh Masya Allah Ini sangat cute dan sangat ganteng banget ya Abang El Penyemangat kita semuanya Momen ini pun diunggah kembali oleh Akun Les Ada kalimat caption yang dituliskan juga di postingan ini Masya Allah Ayang baru bangun apalagi tidur lagi nih persahabat tuh. Kira-kira abang L baru bangun tidur apa tidur lagi katanya tuh. Hingga komentar pun persahabat ya banyak sekali. Diberikan dari akun Instagram amalia.0912 situ mengatakan. Katanya mereka mau ke Bali hari ini tapi kok belum berangkat ya. Wow. Nih persahabat kita mendapatkan info katanya Hari ini Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang L Itu mau ke Bali nih bersahabat ya Dan ada tentunya jawaban komentar dari Mas Riani 66 Siapa yang bilang? Katanya itu bersahabat ya Langsung juga ada jawaban dari Sweet Cream Diundur, kata Lintar, barusan di live-nya Tuh, kata Lintar diundur say, tadi dia ngomong di live IG. aja nah, ini jawabannya mengenai Leslar ke Bali. Dan kita lihat juga persahabat, di sini ada komentar juga yang diberikan dari Nur Nursiva 1162. Telat post kayaknya ini Abang L pakai kalung di leher kalung. Kalau sekarang kalung yang dipakai di kaki katanya tuh. Wow. Tetap kita support dan bahagia sekali melihat. Abang Fatih yang semakin hari Memang semakin pintar Luar biasa Kita masih menunggu cidukan terbaru Dan kabar baik selanjutnya bersahabat Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh